Bagaimana caranya mengimpor preset di Lightroom Classic Oke okay, sebelum masuk ke tutorialnya saya ada sedikit informasi Bahwa format di Lightroom Classic ini Berbeda dengan uh, Format preset di Lightroom Mobile ya Jadi format yang ada di Lightroom Classic ini LR template Seperti ini Ini adalah format preset Yang digunakan di Lightroom Classic Oke tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita ke tutorialnya Yang pertama Silahkan buka Lightroom Classic kalian Di PC Jika sudah terbuka Akan masuk di opsi library ini ya Oke okay, setelah di sini kita pindah ke opsi develop. Oh ya sebelumnya kalian impor impor foto dulu ya untuk, untuk nanti supaya bisa langsung mengetes menetes presetnya. Keesetletnya okay, pilih menu edit di atas. Lalu pilih preference ini, ada shortcutnya. Ini control plus tanda koma, Ctrl plus tanda koma. Kita klik setelah terbuka, pilih menu preset. Ini di atas ini kan ada banyak menu ya, di preference ini kalian pilih di preset. Oke, setelah itu klik show lightroom preset folder di sini kalian klik ini untuk supaya gampang ya menemukan folder yang untuk yang bisa diisi presetnya kalau kalian ingin manual bisa di data c di laptop kalian atau di pc kalian data c user ini asus pc atau biasanya eh uh, foldernya itu beris bernama admin biasanya Terus ke PP data, roaming dan Adobe atau Adobe. Kalian pilih Lightroom. Setelah itu kalian cari developer set ini. Buka klik dua kali. Nah saya tadi sudah membuat folder baru untuk Preset yang akan saya impor kali ini, saya namakan preset baru ini. Ini kosong. Oke, tinggal di copy presetnya. Kita akan copy. Lalu kembali ke folder yang tadi. Kita paste di sini. Nah, sudah terpaste, sudah tersalin kan di sini ya. Kita bisa close ini, lalu kita restart Lightroomnya dulu. Terlebih dahulu dengan klik restart Lightroomnya ada di bawah, di bawah kiri. Skip this lalu kita, kita tunggu sampai Lightroom-nya terbuka kembali. A few moments later. Nah. Jika sudah terbuka seperti ini, kalian langsung bisa menggunakan presetnya. Itu tadi saya pindahkan presetnya di folder preset baru ini. Nah ini preset yang sudah diimport tadi, kalian bisa langsung gunakan. Saya nah, sudah sekali ya, untuk import preset di Lightroom Classic ini. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tonton video-video dari channel Indonesia Kamera yang lainnya. Oke, salam fotografi, videografi Indonesia. Salam saudara.